Halo guys, kembali lagi bersama Muji di sini, Masih di channel youtube kesayangan anda semua Muji Kurniawan Hari ini guys, hari minggu tepatnya tanggal 23 Maret 2020 Kembali saya dan istri menikmati pagi santai Di kawasan pasar minggu semenep guys Tetapi ada yang berbeda kali ini Namun sebelum video ini saya lanjutkan Silakan, guys, bagi Anda yang masih belum subscribe di channel saya ini, silakan Anda subscribe dulu di channel saya untuk membantu mengembangkan channel ini agar dapat menyajikan video-video yang terbaik bagi Anda semua, guys. Nah, kembali saya lanjutkan, guys, pada kesempatan minggu kali ini, guys, ada yang berbeda di Pasar Minggu Semenap. Ya, mungkin Anda semua sudah mengerti, ya, guys, bahwa bangsa kita dan dunia mulai dari awal tahun kemarin guys awal 2020 tepatnya dunia itu dilanda sebuah wabah guys yaitu virus corona atau nama nama yang mungkin lebih dikenal itu virus covid-19 yang asalnya berasal dari kota Wuhan di China guys dan tak betul beberapa waktu sekitar dua bulan Tepatnya mungkin di Februari kemarin nih guys Virus ini sudah menjangkiti lebih dari 180 negara di dunia guys Dan bahkan WHO sendiri sudah menempatkan virus COVID-19 Atau virus corona menjadi suatu epidemi guys Yang berarti bahwa menjadi virus corona menjadi suatu wabah global Alias sudah menjangkiti banyak negara guys termasuk juga negara tercinta kita negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah per awal Maret kemarin pemerintah secara resmi sudah mengumumkan ada beberapa pasien yang positif terjangkit virus corona guys dan update-nya sampai dengan kemarin hari Sabtu tanggal 22 Maret 2020 sudah lebih dari 340 orang guys, warga Indonesia yang terkena positif terkena corona dengan jumlah kematian lebih dari 30 orang dan jumlah sembuhnya masih belasan orang guys. Ini mungkin menjadi satu cobaan yang cukup berat ya guys ya, bagi bangsa kita guys. Dan pasti dengan adanya wabah ini banyak sektor yang terpengaruh guys termasuk juga sektor perekonomian seperti yang saat ini kita lihat guys di pasar minggu sumenep sendiri khususnya sejak ditetapkan status darurat di jawa timur oleh gubernur Khofifah itu uh, tampak perekonomian di sumenep khas, khususnya di pasar minggu ini yang dapat kita saksikan Tampak ada penurunan, guys. Mulai dari banyak lapak yang tidak buka alias kosong, guys. Dapat kita saksikan tadi beberapa lapak kosong, terlihat kosong, tidak ada penjualnya. Dan juga ini tampak eh, animo masyarakat mulai berkurang, guys. Biasanya padat, biasanya ramai pengunjungnya, sekarang sepi, guys. Cuma terlihat penjual-penjual. Uh, kuliner dan penjual-penjual konveksi serta aksesoris lain-lain yang masih menjajakan sebagian dagangannya. Guys. Kalau saya pribadi sih, bernilainya, guys, ya, uh, dengan adanya wabah virus corona ini, guys, memberikan dampak apapun, pukulan telak bagi masyarakat kita, guys, terutama di bidang ekonomi, guys. Saya lihat eh, cukup terjadi kelesuan ekonomi Terbukti ini di pasar minggu ini eh, Cukup lesu ini guys pasar minggu guys Nah ini guys tampak terlihat kan Stannya kosong Ditinggalkan oleh penjualnya Yang tidak menjajakan makanan dengan alasan takut kena corona Itu guys katanya guys di sisi lain guys imbauan pemerintah untuk mengurangi kerja di lapangan dan lebih baik bekerja dari rumah itu satu sisi memberikan dampak positif yaitu untuk menghindari terjadinya penyebaran virus corona yang semakin masif guys untuk, men untuk mencegah atau tepatnya untuk mencegah penyebaran yang lebih meluas lagi daripada virus corona guys, makanya Pemerintah menyarankan atau menganjurkan rakyat untuk memulai mengurangi aktivitas di luar dan bekerja dari rumah, guys. Itu termasuk juga mengurangi aktivitas-aktivitas yang berkerumum, berkerumun, berkerumun gitu, guys. Tetapi di sisi lain, guys, anjuran pemerintah tersebut juga memberikan pukulan telak bagi rakyat kecil, khususnya yang tidak mempunyai penghasilan tetap. Semisal pedagang dan lain-lain Yang mereka kesehariannya itu Berada di lapangan guys Untuk bekerja guys Misalnya ya para penjual di pasar minggu ini guys Ini juga merupakan satu pukulan Telak bagi mereka Karena omset mereka itu saya lihat itu Dengan adanya penurunan pasar ini guys Omsetnya saya yakin Cukup menurun drastis guys Itu Nah kalau yang punya apa ya Yang punya gaji pokok sih Ada masalah guys ya karena ada gaji bulanan anggaplah walaupun misalnya tidak masuk kantor bekerja di rumah tapi karena sudah gaji tetap saya rasa tidak begitu berpengaruh lah. Tapi bagi para apa ya rakyat kecil yang mereka ya seber kerjanya ya jualan di pasar seperti ini guys lah terus gimana kalau pas mereka istilahnya uh, harus masa harus berjualan dari rumah gitu ya yang tala ya guys ya ini cuma sebatas opini belaka ya guys ya ya semoga apa Semoga pemerintah bisa memberikan yang terbaiklah untuk rakyatnya lah gitu. Dan ya kita harus sebagai rakyat yang baik, guys, kita harus mendukung pemerintah, guys. Agar pemerintah apa? Agar negara bisa segera mengatasi terjadinya wabah ini, guys. Dan bagaimana komentar Anda? Ya silakan, guys, Anda sampaikan di kolom komentar, guys. Gitu. Silakan Anda berkomentar di kolom komentar tentang bagaimana Apa ya uh, Perekonomian kita ke depannya guys Terutama khususnya di rakyat kecil Khususnya Tentang bagaimana perekonomian rakyat kecil kita ke depannya Apakah Ya apalagi kita lagi kan Ramadan ya guys Ramadan, puasa, lebaran Wah kalau wabahnya masih belum selesai nih Waduh gimana ya guys ya Kasian juga gitu loh Ya silahkan sampaikan pendapat anda guys Di kolom komentar guys So kalau yang punya gaji sih nggak masalah gitu. Seperti apa ya? Seperti kata tukang cukur kemarin itu loh yang ada di video saya kemarin itu mungkin bisa Anda lihat di pojok kanan atas itu video tentang tukang cukur itu curhatan curahan hati tukang cukur Madura guys. Silakan Anda klik di pojok kanan atas silakan Anda lihat videonya guys. Tuh. Ah. Hmm yang pasti untuk masalah detailnya tentang Corona tidak saya bahas di video ini guys karena saya yakin sudah banyak sekali yang membahas tentang Corona di video-video yang lain guys di channel-channel YouTube yang lain saya hanya akan membahas tentang lesunya dan sepinya pasar Minggu Semedep kali ini guys sangat oh, terasa ini, dari, uh, ini uh, terbuat dari terbuat dari, dari dari jai dan bisa, bisa itu, Pak. Apa? Musim-musim corona sekarang bisa menangkal, menangkal nih. Hmm. Banyak juga, apalagi yang ini ya ini. Oh, walaupun sakit corona ini, kini, kini, kini, kini. Siap, siap siap siap. Ya mudah-mudahan lari saya, ya. walaupun apa? banyak yang itu banyak yang nggak jualan soal corona kan uh, mudah-mudahan dan... penting ini gak, ya ya oke siap-siap jangan lupa guys like komen, dan subscribe bagi yang belum guys sampai ketemu lagi di video berikutnya ciao, ciao.